kembali lagi di channel kabar kabarin kali ini saya mengabarkan ada kasus pembunuhan di Cirebon Jawa Barat yang jadi korban tidak lain adalah oknum ormas yaitu Pemuda Pancasila di Cirebon dan akan dikebumikan malam ini habis Isya Bagaimanakah keterangan saksi atas kejadian ini? Mari kita simak berikut ini tetapi kabar-kabarin. Katanya ada yang ada masalah apa, apa jadi yang tahu pas kejadiannya segundul. iya. oh namanya gunawan ya. artinya orang paling juga? iya. orang situ masalahnya karena ada saya tidak informasi hey, Iya. Yang gak jelasin, ini dia yang harusnya Iya Saya gitu, juga kan ya. juga, Pak, pagi, saya dapat informasi keren itu dari dia, Pak Menurutkan jelas banget, saya juga kan gak tahu Terus juga, pas waktu pagi Masa saya dapat ibu kan biasanya anak-anak itu berus Dan dulu pagi ngamain di Kalimanan Saya waktu pagi di situ jam berapa? Saya jam 9 Abis, Sebelum berhubung anak -anak saya, anak-anak saya itu gak ada Oh berapa, baru satu Bapak di <laughs> Terima